Nah, kabar kalian hari ini. Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, pada pagi hari ini nih Adik-adik, Kakak mau ajak kalian semua untuk saat teduh bareng nih. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai hari ini dengan bersatu teduh ya. Oh iya, Alkitabnya juga jangan lupa disiapin nih Adik-adik ya. Nah, sebelumnya kita siapin dulu yuk. Bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari dua Raja-Raja 17, ayat 7 sampai yang ke-12. Kita buka dulu ya Alkitabnya. Nah, baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, alam bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau pada sepanjang malam hari kami beristirahat, Tuhan boleh jaga lindungi istirahat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan boleh bangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memulai hari kami dengan bersaat teduh sebenjenak untuk mendengarkan dan menungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa roh kudus-Mu, agar kami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 Nasi menjadi bubur, sobat. Runa tentu sering ya mendengar peribahasa "nasi telah menjadi bubur". Maknanya, secara umum adalah suatu tindakan atau perkataan dan akibatnya yang sudah terlanjur terjadi dan tidak dapat diubah atau ditarik kembali. Nah, peribahasa ini sering digunakan untuk mengingatkan orang banyak bahwa alangkah bijaknya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu hal. Apalagi jika hendak mengatakan atau melakukan sesuatu hal yang dampaknya berpotensi merusak atau merugikan banyak orang termasuk diri sendiri. Nah, bacaan hari ini mengisahkan mengenai kehancuran kerajaan Israel Utara oleh bangsa Asyur. Peristiwa itu telah terjadi dan tidak dapat ditarik kembali. Raja mereka ditangkap, negeri mereka dihancurkan, rakyatnya diangkut, dan ditawan di Asyur. Nah, kehancuran itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu semua terjadi bukan tanpa alasan. Dikatakan bahwa mereka selama ini telah berdosa kepada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tugu-tugu dan tiang-tiang berhala mereka dirikan di mana-mana lalu menyembahnya. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan manusia dan bangsa lain. Mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Akibat padahal nih karena kebaikan Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Tuhan pun berulang kali menyampaikan teguran. ...dan peringatan kepada mereka melalui para nabi. Sobat Runa, di pagi hari ini kita dapat belajar dari pengalaman Israel. Melaluinya kita diingatkan untuk meninggalkan dan menanggalkan keburukan diri. Karena segala yang buruk dapat berdampak tidak baik... Dan kita juga diajak untuk menjauhi segala bentuk pergaulan yang mengarah kepada kenakalan atau kejahatan remaja. Jangan sampai nih nasi berubah menjadi bubur dan mendatangkan penyesalan. Ingatlah, penyesalan selalu datangnya terlambat. Nah, Sobat Runa, mari kita andalkan Tuhan dan hidup berlandaskan Firman-Nya. Baik adik-adik, demikian Renungan pada pagi hari ini. Kita tutup renungan kita dengan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat bertutur kata dan berperilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya tutur kata dan perbuatan kami malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mampukan kami Tuhan untuk kami juga bisa menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Tuhan, sebentar nanti kami pun juga akan beraktivitas di sepanjang pagi, hari, di sepanjang hari ini. Tuhan kami mohon tuntunan penyertaan-Mu untuk kami dapat menjalani kegiatan kami di hari ini seturut dengan kehendak mu ya Tuhan. Ya Tuhan kami mohon eh, ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dan kami memohon mu untuk kami boleh menjalani kegiatan kami di hari ini ya Tuhan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin baik adik-adik, selamat beraktivitas ya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian memakai masker, mencuci tangan menghindari kerumunan dan menjaga jarak baik adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati